abis cinta Abi cinta kamu tahu sih. hey you're good welcome back to drama geng. kita sekarang lagi ada di Bandung oke okay, kalian bisa lihat ini sekilirnya aku nih Nah, sekarang kita lagi ada di alun-alun kota Soreang, Bandung Jadi kali ini kita nggak nge geng Kali ini kita nggak nge kita bakalan cari makanan yang nggak ada di Padang Jadi kita bakalan review makanan di sini Kayak gimana sih, uh, makanan sini tuh kayak gimana gitu kan Jadi kita bakalan cari video, uh, kita bakalan cari uh, makanannya Oke yuk, kita langsung aja ke videonya Let's go Oke, okay, gengs. Kita udah ketemu nih, gengs. Targetnya yang jualan Maharani apa? Harmony. Harmony. Oke, okay, Kita uh, yang pasti penjualnya cantik banget nih, geng. Kalian mau lihat? Oke, okay, yuk kita langsung aja ke jalan Let's go. 10 segini 10.000 10 segini jadi khususnya pas bakar aja gitu? pas bakar, bakar juga yoga mana yoga? Jadi segini itu 10 ribu geng. Ada saus sambal gitu. Nah, ini. Ini kasih kecap dulu. Oh, dikasih kecap dulu. Biar ya, mantap. Dikasih ya, dulu itu mah. Ini Oh, ini cuman baksonya aja ya. Kok namanya sih Harmoni? Harmoni toh, kan, Mbak? Oh, Harmoni gitu. Oh, Oke. Okay. Nama sausnya Harmoni. Ya. Jadi, gengs, nama sausnya itu Harmoni. Bukan nama saya itu. Oh, bukan nama Mama aja, <laughs> namanya siapa mbak? nama aku Lucy. Hah? Lucy Lucy udah kayak gini aja gitu? udah pakai saus, cabe, tomat, mayones. bro pakai saus, sambal semuanya semua ya? berarti pake -pake. oh komplit berarti ya iya namanya tadi Lucy? iya atau gimana? Podes, Podes. Poman, aku boleh masuk ke situ nggak? Oh boleh. Podes, nah, ini, geng. ini juga sama ya? Ya harganya? Belum Ini juga harga 10.000 juga. Ya. 10 yang yang 10 ini 10 juga. Aku jauh nih mbak, aku dari Padang. Oh. Aku dari Padang okay. sini Ini yang udah dibakar. Darker jadi sebelum kesini dibakar dulu, jadi empuk, nggak sebelum sebelum, ini di, sebelum dibakar, uh, direbus ya. dulu. Oh gitu, jadi ini direbus dulu nih, Gang. Direbus baru dibakar. Jadi matangnya matang merata lah. Iya. Goreng. Jangan. Ininya direbus dulu, Shh... baru habis itu dibakar. Aku masak sendiri ya halo si ya, halo si ya. Bayar di sini aja, mbak. Ya, banyak di sini aja, di sini aja ya. Sudah punya pacar, mbak? udah menikah. Wah, udah meri banyak loh. Udah nyusami banyak. Jadi kita nanti boleh minta Instagram aku nggak pakai isan nggak pakai gizi dia? dulu pakai sih sekarang udah enggak. ya gimana? dulu pakai cuman sekarang udah enggak. iya karena udah nikah udah kali ya. enggak <laughs> boleh main lagi. enggak <laughs> boleh main IG lagi ya? ya. deh ya, abis ini terus dikasih? Ya. Oh, kasih. Oh, dikasih. oh dikasih oh dikasih oh, ini dulu. Gitu. <laughs> Mbak, ya. aku kan baru nih di Bandung. Hmm. Jadi kalau bahasa, kalau misalnya aku suka sama cewek, jadi bahasa Sunda itu kayak gimana? Bahasa sunda hmm? Bahasa sunda kalau aku tuh suka sama kamu gitu. Oh. Abi cinta, abi cinta kamu. <tuh> Tahu kan banyak orang Bandung kan? Ya, si orang Bandung cuman cuman nggak Bandung asli. Bandung <laughs> asli, jadi yeah. keranjang juga atau gimana? Pindahan sih, pindahan, pindahan dari, dari? dari Jakarta. Dari Jakarta, jadi, Jakarta ke Bandung jualan langsung ya? Oke, okay. <laughs> okay. ini udah matang belum nih Mbak? Ya udah. udah. Oke. Okay ke sini ini yang pedes yang pedes ini asin ini tomat tomat mayones ini mayones wow. karena kita orang Padang nih geng pasti kita yang suka pedes dong ya. hmm. Padang ya kenapa pedas asin kan hmm pedas asin lah sini sini lihat, lihat. sini dulu pas jumbo geng harganya itu sepuluh ribu kalau kalian mau juga ada di alun-alun mana nih alun-alun sore yang ya alun-alun kota sore yang mana Masjid? Al-Fatu Al-Fatu ya. nah, Masjid Al-Fatu di kota Bandung ya Bagaimana berapa Cik? 10 ribu, 10 ribu Ini 10 ribu ya? Okay. Oke okay. Kita udah pesan satu Sekarang kita mau sausnya juga? Iya banget Oke okay. Jadi ini juga harus diolesin kecap? Enggak Enggak? Enggak Itu langsung tempatin aja Oh Oh enggak usah ya? Enggak usah Langsung tempatin selama saatnya sosis yang belum digoreng ada enggak belum belanja belum belanja berarti Habis, belanja. oh Habis. gitu oke okay, deh sempatnya kalau kasih ini nggak apa-apa kan ya, sesuai selera ini. ya sesuai selera masing-masing tadi niatnya mau mau kenalan sama mbaknya tapi udah menyusami geng nggak boleh dimarahin nah, gitu nah. jadi kalian udah tau kan namanya Lucy Ini sama harga sepuluh ribu. Ini juga sepuluh ribu nih. Ini bungkus lagi satu. Oh so, ini. Pakai kecap? Eh pakai saus? Kecap ada nggak? Kecap itu? Oh kecapnya nih. Oh gitu. Kita kasih yang pedas aja lah. sebenernya tuh ini di padang tuh ada ya geng ya cuman ada. ada tapi kita yang cobain yang versi Bandung yang versi Bandungnya kayak gini nih jadi kita udah pesen berapa? 3 berapa kotaknya gitu kan? hah? gimana? beran kotaknya oh ya, beran kotaknya aja katanya gue dipisahin aja iya kantongnya dipisahin aja udah berapa menit? berapa? 8, 8. oke okay. ya satu lagi juga bisa, mbak jadi lagi setiapnya oh satu-satu okay. ya, jadi kalau kalian mau ini ini ini ini, ini. lokasinya itu ada di Soreang Bandung, Alun-Alun Bandung ya Alun-Alun kota Soreang di depan masjid Alpatuk nah Oke, ayo, ayo, ayo. kan kita... dua, kita tiga. 2 3 ya. oh, oh. Tinggal boleh gratis enggak? Ya. Gak <laughs> kita bayar dulu, ah. Gang Oke, okay, terima kasih Terima kasih, Mbak ya, udah mau review juga Oke, okay. dan Cocok nggak sih aku jalan kayak gini ya, cocok ya? Cocok, <laughs> Pak Jadilah, janganlah lah, Nanti kita pulang kayak gimana ya kan. Udah, geng. Uh, mungkin sampai sini aja, geng. Nanti uh, kita bakalan bikin video yang lebih... Kita bakalan cari kuliner yang lebih oke lagi, geng. Oke, okay, yuk. Bye. <tuk> Pak, saya sayangnya, <tuk> Terima kasih.